pasti saya kuat itu pasti saya sehat itu pasti ambil nafas lepaskan lepaskan ambil dalam lepaskan ambil dalam dalam baskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan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 Pelan-pelan lepaskan, boleh tutup mata masih, boleh pelan-pelan nafasnya uh, matanya dibukanya pelan-pelan, tangan boleh digerak-gerakkan, kaki boleh digerak-gerakkan, seperti dilemaskan, nyaman, ah, baru buka mata, selesai. Ya, teman-teman bisa melihat setelah selesai, kalau buka mata sekarang, dari tadi mungkin buka mata juga tidak apa-apa, saturasi saya masih 100 nah denyut jantung saya tadi dimulai dengan 100 Sekarang juga kembali ke 100 tadi saya minum kopi <tuk> olahraga sebentar tapi waktu tadi teman-teman enggak tutup mata maka saturasi saya terutama hitungan yang ke-150 waktu tarik nafasnya lebih pelan-pelan ya maka denyut jantung turun ke 85 nah sekarang 89 90 memang Olah nafas ini juga bisa menstabilkan denyut jantung. Jadi, yang misalnya, takkan di bawah ya, aritmia, lima sembilan, enam gitu ya, enam nanti naik ke 80. Yang tinggi bisa turun, apalagi nanti metode yang ketiga body scan. Yang denyut jantungnya pokpok, pokpok pok, pok, itu nanti stabil. Jadi, juga olah nafas ini sangat efektif untuk menstabilkan denyut jantung buat orang-orang yang aritmia. Ya, yang bahkan mungkin medis, dokter bisa nggak bilang, bilang nggak sembuh gitu ya, tapi... Anda yang punya masalah jantung nanti bisa lebih stabil. Tapi ini saya bicara terus masih 100. Nah, ada sempat yang bertanya, "Pak, orang kan saturasi 100 biasanya cuma berapa detik? Mana bisa menyembuhkan?" Bukan detik. Tadi saya rekam dari menit ke-8, walaupun saya nggak rekam penuh ya. Menit ke-8 sampai selesai. 18 menit itu total audio instruksinya ya. Berarti 10 menit saturasi 100. Coba Teman-teman, Nah sekarang udah turun 99, enggak masalah. ya Nanti turun 98, enggak apa-apa. Tarik nafas, lepas nafas 10 menit, 100 lagi. Jadi ketika saturasi turun, biasanya juga pH tubuh turun, bagi yang punya masalah pH. Bagi yang tidak, Anda punya anak yang belum pernah sakit. <tuh> Setahun, dua tahun, tiga tahun, pokoknya belum pernah sakit. Kalau sekarang udah beli pH meter, anak yang jarang sakit atau jarang sakit. Suruh kencing, dites pH-nya. Saya punya istri, jarang sakit. Makan enak, tidur pulas, tidak pernah cemburu. Saya bangkrut, dia stres. Anak saya COVID, sampai sesak nafas, saturasi sembilan 90, tabung oksigen kosong, beli antibiotik 40, sesuai resep dokter cuma dapat 6, antivirus butuh 30, cuma dapat 9 butir. Itu istri saya jam 9 malam, jamnya tidur, dia tidur pulas, Itu bangun tidur, tak suruh kencing, tak tes PH-nya, 7,5, enggak pakai olah nafas. <laughs> Tapi yang punya masalah dengan pH, coba teman-teman ada nggak di sini yang pernah oson, terapi oson. Satu kali datang bisa 600.000, bisa 900.000, bisa satu juta. Seminggu disuruh dua kali, sebulan 8 juta, tergantung pakai yang darah diambil, disuntik oson atau masukkan chamber. ya Itu bisa 300.000, tapi ada yang sampai satu juta, tergantung teknik yang mana. Waktu diambil darahnya itu botolnya pakai plastik atau pakai gelas, harganya beda lagi. Satu juta satu kali datang. coba Kalau ada yang sedang terapi oson, bawa oksimeter. Waktu Anda diterapi begitu selesai, seratus nggak? Satu ya Bayar satu minggu satu juta, empat juta. Anda minum air alkali, minum seliter dah. Habis itu pasang saturasi. Naik nggak? Air, air oksi, yang katanya banyak oksigennya. Ya betul banyak oksigennya. Buka botolnya, bus Bus, oksigennya pergi, masih ada sih yang di air, air itu pasti masih ada air Anda minum, air beredar, butuh waktu berapa beredarnya, kan butuh waktu Pak, berapa lama butuh waktunya, air dari yang ada oksigen yang di air itu sampai ke ujung jari dan ke detek, tunggu aja yang jual itu bilang butuh berapa lama airnya sampai diminum sampai ke darah, tunggu sesuai dengan yang dikatakan supplier terus pasang oximeter Anda nggak usah minum apa-apa tidak usah terapi apa-apa. Yang bayar-bayar nggak bayar, usah. Anda cuma tarik nafas, lepas nafas, Anda punya oximeter, Anda buktikan sendiri. Anda nggak punya, tadi saya tunjukkan. Berawal 97, menit ke-8, udah 100. 10 menit saturasi 100 persen. Darah penuh oksigen. Oksigen yang dibawa sama darah, apalagi kalau disertai dengan makan yang tepat. Ya, Kalau yang punya duit, boleh. Tes genomic diet, nggak punya duit, nggak apa-apa. Anda kena prostat, makan tomat yang dipanasi. gitu kan Anda diabetes, makan pare, artinya waktu darah dalam kondisi alkali, penuh oksigen, ada nutrisinya, itu kan darah beredar sampai ke sel yang membutuhkan regenerasi sel karena selnya rusak. Sel apa? Sel apa saja di seluruh tubuh Anda, tubuh kita cerdas untuk membawa nutrisi tertentu sampai di situ. Anda minum obat, misalnya antibiotik, lukanya di mana? Kita minum kan masuk perut, lukanya di ujung jari, di gigi, dia bawa ke situ. Anda sakit ginjal, anda sakit paru-paru, anda sakit empedu, anda sakit pankreasnya. Makan yang bagus, pola nafas, tubuh alkali, oksigen, saturasi, udah pasti 100% dibuktikan naik. Alkali, anda beli meter pH meter, anda buktikan naik. Pak, saya tapi kok, saya 95 cuma 96 97 ya naik 12 poin lumayan saya dari 95 bisa kayak tadi 102 bulan tiap hari latihan ya bulan ke bulan pertama juga udah bisa 100 tapi lama udah sampai 150 tarikan, udah muka keringinan, oh, tangan keringen, tak oh, ujung jari kaki kesemutan, jadi kalau ada kesemutan itu biasa, hajar bleh, <laughs> jalan terus. gitu ya, cuma kesemutan nggak bayar ya kan, mau terapi ini itu bayar jadi jalanin gitu ya, Dan ternyata lama-lama, ada -lama, saya dari 95, 96, 96 97, 97, 98, lama-lama bisa 100, sama juga ph-nya. PH 5,5, 5,6, aduh saya hai, virus ini gitu kan, hai, kanker lagi macam-macam penyakit hai, kalau tubuhnya hai, latihan olah nafas, hai, latihan olah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tapi sekali lagi butuh waktu ya kalau teman-teman misalnya nanti saya 7 enam, kok latihan baru 6 baru 5,8 naik 0,2 gratis kok jalanin aja terus nanti teman-teman akan sampai pada pH 7 pH ideal ya memang pH urin beda sama pH darah pH urin itu apalagi bangun tidur pasti di bawahnya pH darah karena sepanjang malam metabolisme buang racun urin itu kan racun sampah apalagi memang tubuhnya asem maka ginjal menyaring ambil asemnya buang ke urin kenapa dibuang ke urin supaya darahnya tidak asem tapi kalau pagi dibawa 6 siang dibawa 6, di 6 sampah asem tubuhnya asem pasti darahnya juga pasti asem jadi pH urin berbeda dengan pH darah tapi mengindikasi kan nggak mungkin teman-teman cek tiap hari cek ke Prodia untuk tes pH darah ada tes gas darah gitu ya dalamnya ada pH darahnya berapa nah, kalau mau ya sekarang tes ke lab Gas darah, pH darahnya berapa? Lalu latihan satu bulan tes lagi gitu ya, itu boleh. Tapi kalau enggak ya pakai pH meter aja. Di urinnya, urin tidak sama dengan pH darah tapi mengindikasi. Nah, ketika kita latihan terus, maka nanti pasti pH-nya naik, saturasinya naik. Jadi, saturasi bisa naik dengan sangat cepat, bahkan melebihi berbagai terapi lainnya. Ya, kalau enggak percaya, nanti teman-teman bisa lihat di kalau yang sedang terapi ya terapi macam-macam tonain saturasi ya coba aja bawa oximeter gitu ya lalu dites jadi teman-teman akan mengalami kesehatan karena alkali dan saturasi 100% kalau toh setelah begini turun lagi apalagi ngomong gitu ya kayak saya ngomong go gitu kan napasnya normal lagi saturasi pasti turun satu juga sebentar ya tapi nggak masalah kan sudah menikmati tadi 10 menit lebih Eh. Uh, ya. Ini saya agak bermasalah saya. Enggak masalah kalau pH apa saturasinya turun lagi. nanti kita olah nafas lagi, naik lagi. Jadi dengan 10 menit 100% saja itu udah bagus banget. Nah, ini saya bicara-bicara ngobrol turun lagi uh, 97. Nggak apa-apa. Nanti saya nah, nggak nggak berbicara gitu ya. Olah nafas lagi. Nah, olah nafas ini nggak harus dengan duduk bersila, berbaring terbaik memang berbaring. Apalagi malam jam sembilan malam setengah 10 malam berbaring ngantuk bablas tidur gitu ya duduk bersila boleh duduk di kursi boleh tegak gitu ya bahkan hmm. nanti di grup-grup yang baru belum saya post ya saya di mobil olah nafas sambil jalan-jalan gitu nanti saya tunjukin videonya di kalau, kalau mau masuk Instagram saya ada tapi tak kasih linknya grup yang lama udah saya posting grup yang baru belum saya sambil jalan kaki ya karena kalau dia memang diajarkan berbaring atau duduk bersila gitu ya saya itu orangnya nggak bisa diem. Untuk bersila, olah nafas. Kok kayak beban psikologis sedang terapi, <laughs> sedang terapi gitu. Atau saya sendirian olah nafas juga ber kayak berat, sedang terapi ngajak zoom gitu kan, lain nah, ini sedang mengajar, <laughs> sedang berbagi, sedang berbuat kebaikan. Jadi psikologinya beda. Nah, maka saya kadang sambil jalan kaki pergi ke taman, jalan pelan-pelan, tarik nafas, lepasin, tarik nafas. Tapi nafasnya beda kayak jalan-jalan biasa anda boleh begini tarik nafas lepaskan ya yang suka musik dengerin musik ya boleh musik biasa musik rohani gitu ya. apalagi kalau yang rohani katakanlah ya maaf namanya yang Kristen wah Tuhan penyembuhku tarik gitu ya amin lepasin waduh itu nikmat banget nggak ada beban psikologis terapi gitu ya waduh setel musik boleh ada pakai setel musik boleh sesuai dengan agamanya masing-masing ya jadi tarik nafas waduh apalagi kata-kata lagunya tanganku angkat memujimu ah tangan, sambil tapi sambil gitu ya nafas dari Tuhan waduh bilangnya oh, udah apa abahnya -aba nafas dari Tuhan lagi ada ikut ikut pelatihan yang lain aba-abanya kosongkan pikiran <laughs> kosongkan pikiran jadi goblok bodoh dong gimana pikiran dikosongkan nanti metode-metode selanjutnya bukan kosongkan isi pikiran atur pikiran begitu malah kalau saya beda pakai kita memang beda jalur ya bukan jalur uh, apa namanya jalur orang hujan bukan jalur uh, kesaktian bukan jalur New movement bukan jalur apalagi gitu ya enggak jadi teman-teman ikut jalur ilmiah Oke okay.